kalau itu sering mengetahui kitab Fakru rozi tafsir Fakru rozi maka cara beliau itu sebagian ayat Qur'an ku itu tafsirkan apa yang anda lihat karena itu sing barokah kira-kira cokelah sing yang barokah karena jantung aku keliru keliru tapi barokah karena aku mau goblok ku senang tapi itu yang barokah itu kenapa? enggak ribet urib aku buat apa? bisa ngobli, rokok, sewenang. seduh negara di utang aku baru seramik Nah, Wong Pinter malah mikir, "Wah, ini potensi kolam Indonesia karena kadar utang segini." Wah, sono menteri, orang cocok, wah ini bahaya Karena menterinya ada ahli di bidangnya. Wah, mikir, nah, ongkos Wah, sono Wong, ono kurang kabar, Nak Om Larat untuk jatah langsung mendaftarkan diri tadi. Wah, woi, nah, oke, Ono kabar, nak Pondo, Igu, saya undang undang-undang pesantren di sahkan terus ujung-ujung rososarjana sarjana jadi benah pokoknya, jadi wong goblok benah, tapi sebagian ayat utuh ditafsiri ya wong goblok ben baru kau debu gari itu, misalnya ini kau nak muni aku seringi ini, gak kau nak muni seringi kawetan jenamu, tolaatis samsu seringinya terbit, mu muncul, nak seringi ini bersuruh kau muni apa, gorobatis samsu seringi ini suruh, aja ini omongan salah, tapi baru kau ini gampang, apa jane ya ora kena ngomong coro falak berarti ini uh, Inqolabat lanal ardu wa nahnu tahtaha hatta lanar samsa shamsa Fasara lailan. Jadi bumi kaku lagi ngisor mulane ra roh srengenge. Lah iku jenenge bening. Ayo muter to keribet entar. <tuh>, Tapi ku sing bener, ribet ngene ku sing bener. Jadi bumi ku ibaraton ku posisi neng isor. Mulane ra roh iku jenenge bu lah nak seringi surab jurah mungkin fakih fayaku nu al cirmul akbar ya surab fil cirmil ashor seringi-ngi aku akbaru minal ardi kok iso ketutupan nih, kue iso bayang no ono ono sapi ditutupi semut kue iso bayang, lemong sapi kok ditutupan, lah saya kis seringi-ngi bumi gede nih, kris seringi tapi kue kok muni nih seringi-ngi gak ditutupi bumi gue pada karung mau sapi tapi ilmu udah gue keruten. Musik melok goblok peluk, sangat gelag. Gue sangat gelag. Musik. Ya seringnya gue kan ak baru, ak baru. ardi, marotin, sangat lebih besar berlipat. Tadi, gue dahwimam rozi. Tadi umbo mau uang kape nggak gue hakekan, menunggu ingkolabat lanal ardu fasirna tahta. Fana kul hadihilai luncur enggok, itu semua itu, heh orang barbar, misalnya anakmu tak pak seringi wes, wes terbi itu tau wes suruh, ingine deh cumi posisi muka nengisor, posisi matahari, kalau-kalau anakmu darani bapaknya stres, oh bapaknya stres ya, tak kok kok itu terakhir, terbentuk pangeran pangeranu pinter? Nah, pangeran itu ora kepengen Quran itu yo ngajak goblok, orang kepingin. Orang difahami, orang goblok, ora kepengen, ora tifa miyo goblok, yo orang kepengen ora goblok, ora kepingin ngo goblok, ngabus lirak goblok, ora kepingin ngo goblok, itu lirak goblok, ngabus lirak goblok, ngabus lirak goblok, ngabus lirak goblok, ngabus lirak goblok, ngabus lirak goblok, ngabus wataros goblok, ngabus lirak goblok, ngabus lirak goblok, ngabus Allah dari awal menghentikan wata orang coro pandangan mata maksudnya ora pandangan hakikat. Kok aku ini coro pandangan mata aku ini ngaji kakek kakek itu hiduran itu ngaji kalau yang ini <tel wonder> itu <again ,ā ihrer> coro pandangan mata orang yang kau jalan ini itu ngaji kakek kakek hiduran mulai di sini orang yang berkembangan ngaji orang bertambah tahun bertambah alim jenenge ngaji Sepirang tahun 2005, sepirang tahun. bocah mondok pitung Ya karena hiburan, ya perkembangan, Ya tapi pengeran ya Ganjaran kan fadloli Allah, orang orang berdasar amal, alhamdulillah. Iku pangeran, jadi pangeran Iku, aku mulai mulan aku kadeng pangeran u mau pangeran sering tak tangis, aku udah nggak sakit. Sebelum pangeran sealgondil mutlak. Tapi panjang istilah pangeran yang istilah nawae, wajen suruh nawu haruslah. Wong dulu konlulungi pangeran. Ada tentu pangeran ura putohwo. Gitu. Merkunya sakit tenan, jajal ora sakit. Kudu milah bahasa, semua afamiku paham. Tapi orang nutup hakika. Mulan ngendikanu buat aros samsa ida tolaat misalnya tentang Ashabul Kahfi tentang surat Ashabul Kahfi tentang dul qornan bi hata idabala ko makrifat samsi wajadah takhroh wajadahku dua fa'il berarti kalau maknani ini nak maknani kutunggu ini sehingga ketika dul qornan sampai ke arah barat wajadah mengkometui sobol dul qornan heng sames dipetui takhroh dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam Dianya karena faidna hakikota Syamsilah tahkrub, karena hakikat matahari zak, tidak pernah surup. Jadi Allah orang nghentikan, wasamsu, goriba, serengeh, surup. Nah, orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi, misalnya, serengeh, surup. Aku kudu jawab dalam pandangan mata saya. Surup harus dijawab gitu, ada yang meni, surup Gusti Koplakora Dewa. Tapi gue gak usah yang ngono maksudnya. Jadi, fengiran nanti dawa ah, hatta ida bala go mati fah sam si wacata hatah grup. Ya. Jadi, ono ya. fahile mongko matu isobodol korrenha eng sama. Mas di petu itah grupu enggang suro puwasam si. Fi enen enggang mata air hammi aten enggang kehitam-hitam. Engko masalah terpijeng mono hatta ida bala go mati asam si yo wacata hatah tu. Orako awang ndikan fahidan asam su toli ahuto ono hakikat padahal hakikatnya itu nggak pernah ter terjadi. Terjadi. Malah pangeran ngeper, ngeperu Jadi kalau aku misalnya, kue tak suka i wong ujan melarat misalnya tak suka <laughs> misalnya loh. sego sambel kerupuk, kerupuk murah, sebok pangan lah. Aku nengatakoi khusus makanan yang gue enak, corong munib enak. Orang oleh aku munib makanan iki enak. enak karena itu hakekat. Yes. Padahal mau sambel lah be kerupuk. Aku ketemu ini coro isis enak, supaya nisbatnya enak ningsing mangan gong melarat, gong lesu. Faham ya. Tapi nak enak tenan oleh langsung ini pakanan iki enak. Jadi aku misalnya nyangoni muni, iki loh ini dua orang Pulau Ewo, oke Nah berarti katanya binisbat lihat alfakhir, tapi aku rawol eh muni dua orang Pulau itu iku oke. Mereka ikut hakikat. Tadi ya? Allah menghentikan wajah jahat, tas ruk, wajah jahat, tas teluk. Lalu sering ngaji Quran tak tani sih. Sakingnya pangeran, ya. Sakingnya beneran, algoritma lagi. Mereka kutu geret gaji, saya mewangi upah. Tapi ilmu hakikat orang rusak. Nah, gue kan ke. Lalu romkok lagu wiro. Romkok pintar wiro. Kayaknya anu wiro. Seperti ada hutan yang pikir nandur Kalau ada panen, Alhamdulillah ora ya orang yang ngermeng Seperti ada orang yang ngaji Alhamdulillah, Alhamdulillah Ya, Ya, sepati Ya, kalau diterangkan Biar paham Jadi itu itu pengirahan itu sakit Jadi itu Jadi sakit Ubomora umbomora mutlak karena tadi. Nah, ngene kudu wong kudu nemu fasir sing ya rada rasional tapi ya ya pancen juga ganggu pikiran, tapi mm. ya, semantenmu. Nah, saya se saiki bahasa Qur'an ku hakikat apa nuruti wa. Ya kadang hakikat, kadang nuruti ya, Misalnya Misale tak padha ini misalnya aku di pedang Pedang ini landep, aku nak muni piye? Cara bahasa Arab, as-saifu Pedang ini bisa memecahkan apa saja. Iku hakikat obor, yo ya, hakikat sifate, tapi raperu nengkenya, kenyataan ternyata tak sifati kote, yang diputus itu baja, kan gak, kan bedangnya kalah, tapi tetap sifat dasar iki kote, misalnya alma umurawed air itu menyegarkan, ya sudah itu hakikat, memang sifat dasar air itu, menyegarkan nah, tapi ketemu wong sing wes rasanya rusak, orang diabetes, orang yang mangan ayo ratau sawahrek makanya ketika awang ngerti Quran itu hutan di lembut lagi, ya Quran itu al-hadi menunjuk jalan tapi orang-orang tertentu yang kosat kulubuhum, kayak orang kafir, jadi kirausata lu Quran jari nih hadin, kok kena orang kafir orang hadin, ya mau, sifatnya hati Quran itu hakikat, sifatnya orang itu kosat kulubhum itu ya hakikat paham ya jadi misalnya ini, peso peso ini landap, terus bogong ngiris, apa, besi ini Ya, sih, misalnya tetap butuh bersifat tilandem. Mau manjain uhack hakikat, kata, Tentu orang tahu ukurannya, pokoknya yang grebe dengan definisi seperti itu, jenenge. You know, Ojo, bebek, bareng buat jajal you know? wasi, wasi, yeah. wasi, wah, gak apa? Besi itu, wah, jebel gak Kak Bukti Buktiin apa? Tahu, aku ngeri, posisi raker nih. mesti mesti darahnya, ya, gue sarap. <laughs> <laughs> <laughs> Karena, ora adun, ya, you know? nama. Kias seperti itu, ora Ya sudah seperti itu. Ya, tak ya Jadi Quran iku nak ngendikan seperti itu.